Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, yang berbahagia, kita bersyukur kepada Allah masih diberi kesehatan, kesempatan. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini Senantiasa bahagia, di dunia tetangga kelak di surga. -nya. Amin. Ya Robbal Alamin salam mari kita haturkan pada baginda Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini tadi malam Mingnya juga ya. ya. Ini Ya, ya. siang pagi juga nih. Ya. Kayaknya grogi gini. Ya. Bapak Ibu yang berbahagia, pagi ini, insyaallah kita akan Ini Eh, setrona lepas Tolong teman-teman eh, ada yang mungkin Bantu gitu Ya, ya. Ah. Jangan terlalu tinggi <laughs> Ya, sudah? Bapak-Ibu Insya Allah pagi ini kita Membahas, mengkaji Rumah tangga idaman dalam Islam keluarga idaman dalam Islam Pak Bu kita kalau mau lihat profil rumah tangga idaman dalam Islam maka ada dalam rumah tangganya Nabi Ibrahim alaihi salam ada dalam rumah tangganya Imran Bapaknya Maryam, ayahnya Maryam. ada dalam rumah tangga Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi Wasallam. Ada dalam rumah tangga Ali bin Abi Thalib. Ada dalam rumah tangga Amal bin Yasir. Inilah profil rumah tangga keluarga idaman dalam Islam. Bapak Ibu yang berbahagia, dalam surat Al Imron surat ketiga juz ketiga ayat 33 lembar sebelah kiri baris agak tengah. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman: "A'udz Billahi mina rajim." Bismillahirrahmanirrahim Innallaha astaghfirullah untuk mensucikan ya memuliakan siapa Adam no baru disebut ala ibrahim keluarga Ibrahim wa ala, ala alamin keluarganya Ibrahim keluarga Ibrahim keluarga Ibrahim kalau Nabi Nabi Adam Nabi itu disebut namanya saja kenapa anaknya Nabi Adam ada yang tak bagus namanya Fabi anaknya Nabi Nuh ada yang tak bagus, namanya siapa? kan istrinya Nabi Nuh termasuk istri yang tidak baik surat At-Tahrim ayat 10 wa <tuh> Allah memberikan permisalan orang-orang yang ingkar seperti istri Nuh dan istrinya Lut. Kana tahta abadaini min ibadina salihin. Tinggal seatap, tindur seranjang, makan semeja dengan nabi dan utusan Allah. Fakhadathu ma mereka menyelisihi suami mereka tak berguna bagi mereka ke Nabi dan ke Rasulullah Nabi Nuh dan Nabi Lut dikatakan kepada mereka masuklah ke dalam neraka bersama orang yang masuk neraka Adam disebut Adam saja Nuh, disebut Nuh saja Ibrahim disebut keluarganya Wa ala Ibrahim Keluarga idaman itu Ada pada keluarganya Ibrahim Suaminya khadilullah kekasih Allah Istrinya Hajar Dan Sarah dijamin masuk surga. Anaknya Dua-duanya Nabi Betul Ismail dan Ishak, coba kurang apa keluarga ini, Pak? Dijamin masuk surga, Bu. Kita, suami, istri, anak, ya, ada yang dijamin masuk surga. Boro-boro dijamin betul, Bapak Ibu, ya. Salat khusyuk aja susah, kan? itu ya. Luar biasa. Nanti sama kenapa mereka ini menjadi keluarga idaman, kenapa nanti kita bahas. Kita tahu profil dulu, Bapak Ibu, gini kalau kita sebut keluarga idaman, kita tahu dulu mana sih contoh keluarga idaman? Nah, keluarga ibrahim, kenapa idaman? dijamin masuk surga. bapak ibu, keluarga idaman itu sekeluarga keluarga masuk surga. itu keluarga idaman Ya, keluarga idaman itu bukan bapak pakai mobil Range Rover anak pakai Mini Cooper istri pakai Pajero pembantu pakai Avanza Eh nak itu, itu Tak begitu, Ya. Keluarga idaman itu bukan pada bapaknya profesor, ibunya dokter, anaknya dokter dan profesor. Bukan. Keluarga idaman itu dalam Islam keluarga yang mereka masuk surga. Surga tempat kembalinya. Lihat lagi, keluarga sudah Saudari Ibrahim wa <SILENCIO> ala Kakaknya Imron, Pak Bu ada dua wanita yang diberikan ilham oleh Allah. Satu ibunda Nabi Musa, satu lagi siapa? Istrinya Imron. Lihat surat dari Imron. Merindu bulu dulu saya. In imraatu Imron, Rabbi ini nazar tuhak ma dan ketika istri Imran pasti cantumkan dalam Al Qur'an, Namanya Dan ketika istrinya Imran berkata inqalaf, ketika dia berkata ya Allah berdoa kepada Allah minta anak. Ya. ini salah satu perempuan yang diberikan ilham. Anak kecil bebas bapak ibu. Ya, jadi jangan di. Ya. anak kecil mah bebas. Ya, Tidak gitu. apa apa. Bapak Ibu jangan di jangan dimarahin, jangan dilarang, oke? Okay? Ini kan kita cerita cerita keluarga surga, oke. Kembali dia berbahagia. Suaminya hebat, istrinya hebat, anaknya Maryam lebih hebat lagi. Ini wanita terbaik nomor tiga di surga, karena nomor satu itu khadijah. Fatima, Maryam, Asyiyah binti Muzahim Hadis Ahmad, Al Al oleh Imam Ahmad, as dan Al-Harkin derajatnya Sahih. Ini didukungin oleh Profesor Dr Muhammad Bakar Ismail dalam kitab beliau Bukminat Laguna Inna Allahi Jadi wanita terbaik nomor tiga itu Maryam di Surga, bukan di dunia, di Surga. Papi ibu yang berbahagia. Mulai ini kita lihat keluarga idaman itu bukan saja keluarga yang mereka dijamin masuk Surga. Tapi keluarga yang outputnya bagus, betul kan bapak ibu ya? Kita lihat Nabi Ibrahim punya anak bagus, betul ya? Kita lihat itu keluarganya Imron punya anak bagus, cucunya Nabi Isa, Pak, jangan salah. Oke, siapa lagi keluarga Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Saya punya buku di rumah, tapi ini lagi nggak dibawa, siapa bawa tafsir bapak ibu ya? Ada buku judulnya Buyutun Nabil Jannah. Profil rumah tangga keluarga 30 sahabat yang dijamin masuk surga. Ada profilnya, ada ciri-ciri tanda-tandanya ada. Bagaimana di rumah tangga ini menjadi idaman, ada Pak. Dijamin mereka masuk surga dibahas di situ. 30 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga keluarganya bagaimana dibahas. Rupanya rumah tangga orang yang dijamin masuk surga bukan orang yang sembarangan. Itu ya. Nah, Rasulullah adalah manusia terbaik. Betul? Istri beliau Khadijah adalah wanita paling sempurna. Tidak ada wanita sesempurna beliau sebelum beliau. Tidak ada pula setelah beliau, Bu, bu Ibu tidak akan pernah menjadi Khadijah. Khadijah itu wanita, bukan wanita, orang paling kaya di kota Mekah dia agak uno lewat Yusuf kalah lewat Apalagi Syahrini lewat <SILENCIO> oh, Bapak Ibu, Ya Bermiku malasari Gak ada bapaknya ya, Sule lewat Gitu kan <SILENCIO> Kaya pak Khodijatuh ya, Tapi begitu nikah dengan Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam semua ke kekayaan beliau diserahkan kepada suaminya. Mantap kan? Kalau sekarang sebelum nikah pengen jadi Khodijah, setelah nikah pengennya jadi Aisyah. Iye, Ya bukannya memberi minta, terus kan? Bang, tiga juta sebulan tak cukup bang. Naik 4 juta. <laughs> Khodijah nggak pernah gitu bu, ya? Enggak pernah gitu. Empat anaknya Nabi yang hidup ya Ruqayyah, Zainab, Ummu Fatimah. Ini adalah anak-anak pertama yang masuk Islam. Bahkan salah satu anaknya menjadi wanita terbaik juga di surga, Fatimah. Luar biasa, Pak. Anak laki-laki beliau dua yang dari Khadijah meninggal, Al-Qasim dan Abdullah. Nanti satu lagi Ibrahim dari Maria al Bapak Ibu yang berbahagia, Nabi Muhammad SAW sukses, outputnya bagus. Apa outputnya dari rumah mereka? Anak-anak yang soleha, Fatimah, Pak Masya Allah, anaknya Nabi, anaknya pejabat, bukan anggota DPR, tapi presiden. Nabi kala itu, kaya raya itu, beliau di rumah tanpa pembantu ngaduk mengaduk roti sendirian, ngambil air sendirian, sampai keluar tulang di sini Membawa ibu Fatimah itu, saking kurusnya, kasar tangannya mengambil dan mengangkat air. Suatu ketika datang ke rumah Rasulullah, karena udah ngobrol sama Ali mas cape ya pujaan hari ini. Boleh nggak ya aku pakai pembantu? Coba datang ke rumah nabi, datang. Tak tak tak tak. Assalamualaikum waalaikumsalam eh Fatima masuk nak masuk masuk masuk kan rumah Fatima dengan Ali Fatima Ali dengan Rasulullah gak jauh pak cuma jarak beberapa rumah masuk masuk sayang masuk ah namanya orang tua itu nah. ada apa tadi nggak ada ya Rasulullah aku cuma pengen memberi salam dan bertemu aja ya sudah aku pamit pulang pulang malu mau minta aku bantu Pulang, pulang ke rumah ditanya sama suaminya, sayang, bagaimana tadi, malu aku mas, ndak berani aku ngomong sama Nabi, terus, ya udah, coba ngasih salam terus pulang, mantap bekerja, ya, ini istri luar biasa, udahlah kata Ali, kamu kan juga capek bekerja susah, gimana kalau kita berdua ke rumah Rasulullah, aku temenin. Pergilah berdua ke rumah Rasulullah Bercerita, apa kata Nabi Wallahi, tidak akan aku Berikan kepada kalian budak Kalau budak ada di tanganku Aku akan jual, aku gunakan untuk Memberi makan penduduk dan Sufah. Penduduk dan Sufah itu orang yang tinggal di Emperan masjid Nabawi Kata Nabi SAW Malam-malam hari Mau tidur, datanglah Rasulullah Ke kamar mereka, ke rumah mereka Top, top, top, Assalamualaikum, Waalaikumsalam eh engkau ya Rasulullah masuk, masuk. gak usah bangkit, kalian bareng aja kata Nabi, Nabi duduk, bareng Nabi duduk ah, ini duduk beliau, di sebelah sini Ali sebelah sini Fatimah jadi duduk di antara mereka berdua, ini kan bareng dari. jangan bareng, bareng. Nah, bareng aja kata Nabi kata Nabi SAW mau tak kalian aku kasih tahu amalan kalau kalian amalkan itu lebih baik daripada kalian punya pembantu rumah tangga apa itu ya Rasulullah kata mereka Bacalah subhanallah 33 kali sebelum tidur Alhamdulillah 33 kali Allahu Akbar 34 kali Hadis ini riwayat imam muslim dan suami Setelah itu kata Ali dan Fatimah Tak pernah terlewat satu malam pun sebelum tidur Selalu kami membaca subhanallah 33 kali Alhamdulillah 33 kali Allahu Akbar 34 kali dan setelah itu kami tak pernah lagi ribut masalah pembantu mantap kan bapak ibu outputnya bagus coba anak sekarang bu minta kuota ndak ada deh anak bu banyak buit ibu itu coba anak zaman sekarang eh, bu minta handphone baru, baru. betul kan? ada anak menghulung orang tua cuma karena nggak dibeliin kuota Gak dibeliin motor, gak dibeliin handphone baru Ada yang menendang ibunya Masya Allah Nabi SAW Anaknya sudah kurus Kasar tangannya Ketika minta pembantu tak dikabulkan Nerima Outputnya bagus Tanda rumah tangga Idaman itu dalam Islam Outputnya bagus Apa ibu? Makanya buah tidak jatuh jauh dari pohonnya Betul Kalau anaknya malas sholat Jangan-jangan orang tuanya malas Sholat Kalau anaknya suka main game Jangan-jangan orang tuanya suka main Game Kalau anaknya pemarah Jangan-jangan orang tuanya Pemarah Kakak Ya kan pak istrinya keluar ini loh pak Adek mana anaknya nggak jadi pemarah, betul kan? Dididik untuk menjadi seorang pemarah. Bapak ibu yang berbahagia. Nah, ini ada lagi keluarga bukan keluarga nabi tapi menjadi keluarga terbaik siapa? Keluarga Ali. Suami dijamin masuk surga, istrinya Fatimah dijamin masuk surga, anak-anaknya dijamin masuk surga, Hasan dan Husain. Terakhir ada keluarga Amar bin Yasir nama istri Yasir itu Sumayyah. Sumayyah itu nikah dengan Yasir, punya anak namanya Ammar dan Abdullah. Rasulullah pernah bersabda, "Abasyiru li ahla Yasir, fa inna maw'idakumul jannah." Berikan kabar gembira kepada keluarga Yasir, sesungguhnya Allah menjanjikan bagi kalian surga, coba ibu. Satu keluarga masuk surga. Ta kalau keluarga idaman dalam Islam itu mereka sekeluarga masuk surga, bagaimana bentuknya di dunia? Kan kita pengen tahu di dunia bentuknya gimana. Bapak ibu yang berbahagia, ya? ada banyak buku yang membicarakan ini. Poin pertama rumah tangga yang mereka ini menjadi idaman di dalam Islam. Karena mereka dijamin masuk surga, mereka nanti di akhirat dapat surga. Yang pertama rumah tangga yang mampu bekerja sama. antar anggota keluarga mampu bekerja sama suami istri anak bisa anak dibangunkan sayang ya. bisa bekerja sama suami bilang ke istri sayang anak kita nanti sebelum subuh bangunin ya aku nanti mau kajian ikutlah sama aku istri yang bisa bekerja sama sebelum subuh anaknya sudah siap semuanya bisa bekerja sama Bapak Ibu yang berbahagia Coba lihat surat Ar-Rum ayat 21 Surat Ar-Rum Surat ke 30 Juz 21 Ayat 21 Kalau tak keliru itu lembar sebelah kiri Baris agak tengah kalau tak keliru Kalau keliru sebelah kanan berarti Karena kenal quran cuma dua aja Kiri kanan itu kan Bapak Ibu yang berbahagia Apa kata Allah A'udhu Billahi Billahi Shaitan Abrajim Wa tanda dan bukti kebesaran kekuasaan Allah dijadikan manusia itu berpasang-pasangan kita nih Pak punya pasangan semuanya. Ditenang nih, nih anak pondok nih yang sekarang nih kayak gini kan. Oh ini. Ini ada pasangannya nanti nih, Pak. Kalau dia suka tidur, pasangannya suka tidur pula. Bentar. Suka mencair, pasangannya suka mencair nanti Gitu, Pak. Kalau nggak menjaga kebersihan, pasangannya juga nggak menjaga. Kan katanya pasangan itu cerminan pasangan gitu nah, kan. Lah Allah kemudian lanjutkan Azwajan ilaiha Pasangan yang litaskunu ilaiha Pasangan yang tinggal bersama itu bahagia Kenapa? Mereka bisa bekerja sama Tinggal bersama mereka bisa kerja sama saat suami marah istrinya sabar saat istri marah suaminya sabar bapak ibu kemarin saya di Jogja bahas para istri senyum suamimu adalah ibadah dan surgamu judulnya bagus kan kajian khusus ibu-ibu bu kalau senyum dan tertawa kalau suaminya baik mah gampang tapi yang dimaksud penulis ini kapan? ketika istri tersulut emosi atau suami yang emosi istri mampu bersikap lembut itulah yang dimaksud mampu membuat suami tersenyum dia mau marah ditahan kenapa dia mau marah enggak mas mau marah kamu enggak Aku jelek, tampan. Nah, ini, ini, suaminya nanti begitu keluar rumah senyum-senyum suami itu Bo. mesti bu. Luar biasa istri aku sabarnya. Kok bisa sabar seperti orang dengan aku ini ya? mungkin pak, bu suami suami itu bu sadar kekurangan dirinya, Tadi lah bapak-bapak ini. Cuma kadang-kadang gengsi. Ya pak ya, tidak mau ngakuin itu aja. Makanya ibu sabar Aslinya bapak-bapak tuh sayang sama istrinya Cuma gak bilang malu Gak terbiasa Jarang dengar dulu orang tua kita bilang sayang ke istrinya Yang dengar itu marah Bukte <ganti> Kopi Kaki bingitin. Anaknya melihat begitu aja Jadi gak ada apa, -apa. Beda dengan Nabi Nabi romantis, istrinya dipuji Humairah Pak Humairah kita mengartikannya yang berpipi kemerah-merahan itu bahasa kaku itu itu bahasa terjemahan bahasa cowo -niki. ayu tenat bojoku itu kalau bahasa inggrisnya cute paham? <Suluh> Cute nih bujoku, itu benar bapak ibu. Pak berapa kali memuji istrinya, bu berapa kali memuji suaminya. Nabi dan istrinya saling memuji. Cantiknya istriku hari ini, enak pak dipuji itu enak pak, puji istrinya. Itu namanya kerjasama. Nanti istrinya juga nguji. Subhanallah tampannya suamiku. Mama bikin aku bahagia. Ya iyalah. Kalau bukan aku, siapa lagi? Ya, begitu bekerjasama Bekerja sama. Bekerja sama itu bapak ibu. Kalau pasangan kita belum, kita yang mulai. Kita yang contohkan, itu namanya kerja? Sama, kita yang mulai, kita yang contohkan Inilah keluarga idaman dalam Islam, bekerja sama mereka Kalau suamiku belum disiplin, aku yang disiplin Kalau istriku pemarah, aku yang sabar Mantap Bapak Ibu Saling bekerja? Sama, saling menutupi Orang tanya, Bu, suami ibu itu kalau tidur bangunnya siang ya? Enggak. Enggak kok. Masa kok kelihatan subuh? Ibu aja yang gak ngelihat subuh. Suami saya bilang enggak. Iya, Bapak. Suami ibu aja yang gak ngeliat. Saya ngeliat kok suami saya sungguhan. Di rumah. Bapak ibu ya berbahagia. Ya jadi rumah tangga idaman itu bisa kerja sama, saling nutupin air, saling nutupin kekurangan gak pernah bercerita kekurangan pasangan, gak pernah ada mas suaminya istri itu gimana sih kok kayaknya, anu ya, pemarah wah, itu memang orang medan dia gitu lah medan istri saya itu, pemarah ya. tapi itu sebenarnya bukan marah, aslinya itu itu biasa, Bok pak, orang medan itu yuk gitu kalau begini, dek, sini kau, begitu, sini. Dapat pula istri orang Jawa, nopo Thomas. Kau ini ngomong atau bisik kau ini? itu di sana nggak marah, apa, ibu? Itu nggak marah. Saya itu punya jamaah, bapak ibu ya, orang Medan asli. Anaknya berantem, dua-duanya laki-laki berantem. Lah kalau orang Jawa kan anaknya berantem itu dilerai, betul? Gitu. Jangan-jangan gitu kan, ini enggak. Anak yang satu dikasih pisau, yang satunya lagi dikasih pisau. Membunuh-buntuhan kalian, ya? biar kurang kepada ibu. Begitu. jangan Janganlah saya itu yang cerita. Bapak ibu, orang Jawa, kalau anaknya mau pergi ditahan-tahan, betul? Orang Sumatera saya mau pergi-pergi lah, kau gitu. Ya, menyemak aja kamu di rumah ini, begitu, kamu menyemak, bapak ibu bikin, bikin semak rumah, gitu loh bikin sesak rumah aja, gitu loh menu-menuhin rumah, kamu itu begini, kalau mau pergi, Itu, jadi orang Sumatera itu kalau mau pergi itu, pikir dulu, Menuh -menuh, bapak ibu ya gak bisa ngancam, di sana, karena kalau kancang disuruh betulan, gitu loh betul loh, bapak ibu, itu bisa ada tuh keras, ya saya Bapak Ibu lama di Jogja dan Solo, Lembut mas mau beli enak. Bapak Ibu begitu turun pesawat di pekanbaru Riau, keluar orang nawarin pulsa ya Allah. Bangku sama pulsa, Kaget saya. Oh, ini? ya. Betul, Bapak Ibu. Baru keluar itu, keluar dari bandara, pulsa, bangku sama. Bang belum lagi di parkirannya minggir yang minggir kau, kau yang disini astagfirullahaladzim maksudnya bapak ibu nah saling pengertian oh ini pasangan saya orangnya keras karena memang watak dari sononya yang keras paham? mengerti? itu namanya kerja sama Istrinya lembut begitu ya? paham juga. Istrinya orang Solo dapat pula lagi orang Gunung Lawu menggang Jadi suami ya sahabat. Hei, baik bu, bu. kerjasama. Baik ya. <tuh> Kemarin kan di rumah itu saya baru mulai kajian di rumah <tuh> Saya sorenya itu kajian pak sampai maghrib Kajian di rumah mbak ada isya Biasanya istri selalu ikut Istri saya bilang bang aku di rumah aja ya Aku nanti biar bantu urus siap-siap di rumah Karena di rumah itu sound belum ada Papan tulis belum ada Padahal biasanya kalau kami kajian selalu ada papan tulis Nah oke okay istri saya -si di rumah, tiba-tiba pulang udah ada sound aja kerja sama pak kenapa beli sound sayang? si, saya memang gitu saya, sayang bapak ibu ya Tuh. sampai anak saya itu, si, sayang, sayang, sayang anak saya bapak ibu ya sayang dia <gulau> cece sama anak sendiri benar bapak ibu ya kok beli sound? iya nanti kalau hujan atau jamaahnya banyak takut nanti abang suaranya sakit gara-gara mengeluarkan suara terlalu tinggi makanya aku belimik jadi abang kalau ceramah suaranya rendah tetap didengarkan orang mantap kerjasama abang, abang, abang. ini kita belum punya papan tulis iya, ambil maghrib itu pak kebetulan rumah kami dari mall itu jaraknya cuma 5 menit lah nah 10 menit kan, 10 menit lah jalan kaki 15 menit ya eh, lebih lah mungkin jalan kaki ya eh, 30, 20 menit mungkin dekat, mal itu dekat dari rumah sayang kita beli papan tulis yuk abang sendiri gimana? jangan, karena kalau aku beli papan tulis mesti diribu nggak cocok saya itu bapak ibu dalam masalah dunia ngikutin istri bapak ibu, mohon maaf karena saya tipikal orang bisa nerima istri saya mohon maaf tipikal orang yang <tuh> ini gitu loh, kalau dia enggak dia kurang bahagia, sudah kerjasama paham bapak ibu ya? Membeli apapun urusan dunia itu istri saya yang pilih Bang, aku mau bednya warna putih ya Abang suka? Suka? Bang, motornya abang warna grey ya? Jangan hitam ya Kemarin dia bilang, bang, rupanya motor dijual warna hitam lebih mahal ya? Iya Abang suka ya warna hitam suka? Kenapa beli grey kan dirimu yang ya, minta? Tanya istri saya -Ibu. Bener. Ya. Ayo pergi Nanti biar dirimu yang pilih Kalau dirimu suka aku beli Saya gitu bapak ibu dengan istri Ikut, nah, ini aku suka bang, Bawa pulang ke rumah Jadi kajian itu semua Fasilitas kita sediakan Istri saya ngurus snack Jadi bayangin bapak ibu dia, dia bungkus makanan sendiri Dia beli, bungkus masukin plastik Ini nanti ke jamaah dibeliin buku, blablabla Macam-macam, disiapin cari karpet biar ngajinya enak karpetnya yang empuk dia bilang bang aku gak mau karpet yang biasa aku mau karpet yang empuk yang bagus agar nyamanan duduknya nyaman si begitu saya bilang bu img silahkan bang aku mau kursi duduknya kursi tamu begini Iya, abang gak milik karena saya bisa menikmati apapun bapak ibu kalau makan sama bang mau makan apa saya selalu bilang kalau diriku yang menentukan nanti dirimu gak suka, jadi saya ngajarin linknya, Bang. Makan ketoprak, ayo aku makan bakso. Ayo, Bu, Pak, saya tuh gak pernah makan ketoprak, gak pernah makan bakso dulu, gak pernah makan pizza. Saya itu begitu punya istri, Bang, makan pizza. Iya, baunya kayak makanan basi tuh. <SILENCIO> <SILENCIO> Bagi saya. Mamak saya tuh nggak suka pizza plus. Adik saya sama mau muntah makannya. Makanlah saya. Enak bang enak. Abang suka lumayan. Bu ibu kalau punya suami ibu tanya, masuk suka enak? Dia bilang lumayan itu berarti dia nggak suka. Ah. Itu itu artinya nggak suka nggak enak. Mas nasi goreng enak, enak Lumayan. <SILENCIO> Itu enggak, Pak. Itu enggak enak. Saya jujur-jujur aja. Saya. Ya, <SILENCIO> istri saya masak pertama kali, gosong gorengannya hitam. Dia bilang, "Aku suka yang gosong-gosong," dia bilang. Saya bilang, "Sama." <SILENCIO> Tanya istri saya. oke okay. <SILENCIO> ya sambal bawang itu kan pakai cabe rawit, betul? Nah, dia bikin pakai cabe keriting. Bang, aku bikin sambal bawang, lo kesukaan Abang, saya lihat kok merah gitu. Loh. Sambal bawang itu kan me merahnya merah muda koren dan kuning gitu kan? Merahnya merah banget. Gitu ya. Aku bikinin sambal bawang dan banyak Bapak Ibu. Satu ulekan itu penuh. Aku tahu Abang suka iya warnanya kok merah ya saya kan cabai warnanya merah bang dia bilang cabai yang mana, uh, dia bilang <laughs> pas dimakan, enak, enak, enak beneran, lumayan nah, <tuh> kerja sama pak, kalau istrinya masak dihargai, apresiasi betul, nabi itu pak kalau istrinya masak diapresiasi itu namanya kerja sama sebaliknya ketika suami membelikan sesuatu diapresiasi istri saya itu pak sering kalau di mobil bang makasih ya sudah jadi suami yang baik suami yang soleh maaf kalau aku belum sempurna layaknya Khadijah siapa yang bilang dirimu Khadijah saya gitu loh betul Bapak Ibu sering istri saya itu makasih Bang yang selalu begitu kalau dibelikan apa Bang, makasih ya sudah ditraktir makan nasi goreng kalau pengen makan stik kan habis selesai Bang, makasih ya sudah dibeli stik begitu Bapak Ibu istri saya itu itu namanya kerja sama kerjasama itu bisa bentuknya kita yang mulai dulu, tidak harus kita nunggu Pak Bu. Kalau kita minta dan menunggu, itu namanya tidak kerjasama. Kerjasama itu saling take and give, simbiosis mutualisme, memberi, memberi, dan memberi. Itulah kerjasama berikan contoh, berikan kebaikan berikan pujian berikan maaf, berikan terima kasih itu yang paling hilang dalam rumah tangga sekarang jarang suami memuji istri betul? jarang pula istri memuji suami ya, saya gini-gini dipuji istri saya loh bu abang ini, subhanallah ya, aku tuh bersyukur punya suami, ganteng betul loh. padahal saya gak pernah ngerasa ganteng saya itu. bener bapak ibu saya kalau berkaca, apa ini disanding sama foto Levinho jauh bapak ibu jauh nggak ada papanya suatu hari pernah tak bandingkan sama Vino bastian jauh bapak ibu nggak ada papanya pernah pula tak bandingkan sama mohon maaf itu tangguh Islam jauh bapak ibu betul idul ah, itu ya jauh bapak ibu jauh pokoknya tapi istri saya itu nggak pernah lah bilang Alhamdulillah, aku tuh punya suami ganteng. Wah, senang ya. Pokoknya yang bilang saya ganteng itu tiga aja: istri, ibu, anak. Ah. Tanya anak saya Rusdan. Rusdan yang ganteng, abah. Rusdi. Yang lebih ganteng dari apa? Rusdan. Mbak <laughs> Ibu ya. Saya kadang kalau dengan anak mainnya gitu kan, waktu Ibu ya. Mbak Ibu yang berbahagia. apa kerja sama. Saling menguji. Apakah kerjasama itu cuma bentuk itu? Enggak, ngurus anak. Pak, jangan gengsi ngurus anak. Itu juga kewajiban Bapak. Saya punya kenalan, beliau ini GM, salah satu GM ternama di Indonesia, bahkan dunia. Kaya Pak, beliau bilang ke saya. Ustadz, waktu anak saya kecil yang mencuci pakaian anak saya, tuh saya, dia bilang yang mencuci baju istri saya, saya, dia bilang G.M. Eh, Pak, uang jajan seharinya 40 juta, Pak itu bukan gaji dia sehari kalau Eropa, Amerika dapatnya doang jajan sama gaji jajannya doang satu hari 40 juta angkat tangan yang jajan sehari 40 juta Oke, <SILENCIO> <SILENCIO> <SILENCIO> kayaknya setahun aja nggak ngumpul gitu kan gajian habis, gajian habis malah kurang gitu kan. Betul Pak, kaya Pak, kaya. Kaya banget. Dia bilang ke saya, tat, "Saya tat kata beliau, itu dengan istri anak-anak waktu ke kecil itu yang nyuci pakaiannya saya." Dia bilang, "Yang menyuci pakaian istri itu saya," dia bilang. Dan istrinya tuh sayang banget ke beliau, Bapak Ibu. Betul. Urus anak sama-sama, saya tanya, Pak, kenapa Bapak Mencuci pakaian anak Pak beliau bilang Ustaz yang mengandung anak saya itu istri saya, yang melahirkannya istri saya, yang menyusuinya istri saya. Saya bekerja yang urus anak tuh istri saya. Tapi dia bilang saya tidak pengen anak saya hanya sayang ke istri saya dia bilang saya juga pengen anak saya sayang ke saya dia bilang mantap kerjasama sebaliknya istrinya begitu. Ketika anaknya cerita bunda. Ya, Ayah kemana? Kerja sayang Kita ini bisa makan punya rumah itu Semua dari ayah Kerja sama kan bagus kan? Bunda, ayah kok jarang pulang ya? Bukan nak. bukan jarang pulang Ayah itu bekerja untuk kita Banting tulang siang malam Tunggal langang Ya Bekerja nak, untuk kita Ini kerja sama luar biasa Ya Saling memuji sudah, urusan berdua sudah, urus anak sudah, rumah kerjasama Tadi Pak di masjid untuk motivasi adik-adik di pondok Saya, Kami sampaikan, Pak kami baca buku ini nangis Pak Bacalah buku ini nanti, nangis malu Kenapa? Rasulullah itu Pak, Nabi, Rasul, Dai, Ternama, Ustaz Abdul Somad, Lewat Ustadz Umar Mita lewat, Ustadz Adi Hidayat lewat, Agif lewat, Ke Zainuddin Mz lewat, Profesor Dr. Buya Hamka lewat. Ini nabi, Pak, kelas Dainya itu nabi, bukan ustaz. Kelasnya tuh ngobrol sama Jibril, Pak. Hebat-hebatnya ustaz Abdul Somad nggak pernah ngobrol sama Jibril. Pak, pernah ke sorga, Pak, itu nabi. Hebat-hebatnya Ustadz Adi Hidayat, paling cuma ke Masjidil Haram, betul? Belum pernah ke surga Nabi Pak mengimami para Nabi di Masjid Al-Aqsa hebat-hebatnya Ustadz kita ngimami orang biasa, betul? Tidak pernah kita ngimami Nabi Pak, Nih, Nabi Pak, Rasul, pilihan Allah, manusia terbaik. Bukan hanya itu, beliau pemimpin, tapi pulang ke rumah, Istri cuci piring Dia bantu cuci piring Istri nyapu Dia bantu menyapu Istri ngurus anak Dia bantu pegang anak Kerja sama Jalan gak ada pulang ke rumah Ngebos gitu ya Bu teh bu Kurang manis kopi Kopi susu Ember, kafe. Pak istri bapak tuh partner bapak bukan bawahan Bapak buat suami Ibu itu bukan bos Ibu tapi partner Ibu bekerjasamalah dengan baik itulah rumah tangga idaman dalam Islam litas kuno ilaiha Bapak Ibu semobil itu nyaman kalau orang dalam mobil itu semuanya bisa kerjasama betul? supir nyupir yang pegang peta di peta betul? Coba bayangin yang lihat peta sibuk buka WhatsApp, yang nyupir sibuk telepon-telepon itu jalannya kira-kira sampai tujuan nggak kira-kira itu? Ayo. Nggak sampai. Anak-anaknya sibuk lempar batu ke kaca mobilnya begitu ah, ah, ya. Yang satunya lagi buka tutup mobil gitu ya. Mobil lagi jalan nih. Wah bapak ibu, luar biasa. Kerja sama. Paham bapak ibu? Ini rumah tangga idaman dalam Islam dan ini yang ditujukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini pula lah yang dicontohkan oleh keluarga Ibrahim, keluarganya Imran, keluarganya Rasulullah, keluarganya Ali, keluarganya Umar bin Yasir. Mereka bisa bekerja sama. Tadi saya ceramah jam berapa, Bapak Ibu? Jam 7. ya tadi ya, pas ya. Ini jam 7.50 loh, Bapak Ibu. 10 menit lagi selesai, berarti kan? 10 menit lagi tiba tiba. Cepat aja Bapak Ibu yang berbahagia Kita lanjut Litas kuno ilaiha Orang tinggal bersama bisa bahagia Bisa nyaman, bisa tenang Karena bisa bekerja sama Pak, mampunya kita bekerja sama itu kenapa? Karena kita paham agama Kemarin saya ada acara di Jogja Di Grand Bacanya gimana itu? Palacing, Grand Palace Hotel Ya itulah pokoknya Grand Palace, uh, Grand Palace Hotel. Saya jadi tembok anak-anak main bapak ibu ya. Ini Idi kayaknya nggak layu standar beso ma tentunya. Tak ada grogi deh. Orang ceramah grogi pak. Ini enggak grogi luar <laughs> <laughs> biasa. <laughs> gak apa-apa namanya anak kecil bapaknya. oh bapak ibu saya dulu kecil datang untuk ceramah juga gak, gak fokus kayak bapak ibu gak ada tidur main ya, saya itu coba bapak ibu pernah gak keren anak kecil wanita zikir sendiri <tuh> <tuh> lah ilah <tuh> pernah gak lihat <tuh> tuh. gak ada pak gak ada artinya kalau kita punya anak kecil itu wajar kadang-kadang tuh aktif itu wajar ya ada nah, anak, anak kecil itu Bro. Ya Allah. Bapak Ibu, ya, namanya anak kecil enggak. Anak kecil itu dunianya dunia bermain, maklumi saja. Oke, kita kembali. Ya, Bapak Ibu, kita ada acara tuh di Grand Palace Hotel. Salah satu pembicara tuh bilang begini bagus, Bapak Ibu. Orang itu kan bisa bekerja sama karena punya pengetahuan, paham agama. Bentuk paham agama yang bisa buat kita kerjasama sama tuh kenapa gini loh, Pak? Tanda orang paham agama, dia melihat besar kebaikan orang, melihat kecil kekurangan orang, itu tanda paham agama. Coba bayangkan pak, bagaimana tidak mudah kita bekerja sama? Kalau kita dengan enak melihat orang itu kebaikannya besar, kekurangannya kecil, enak kan? Pak, bu, yang membuat kita susah bekerja sama itu apa? Coba, kita melihat kesalahan orang besar, kekurangannya kesalahannya besar, kekurangannya besar, kebaikannya kecil, itu yang membuat kita susah bekerja sama. Eh, saya mau jadi karyawan anda gimana? Ah, janganlah, kamu ini kan jarang sholat, janganlah. Padahal kan terima dulu aja, sudah jadi karyawan wajibkan sholat, selesaikan. Betul kan, bapak ibu? Kita yang punya perusahaan, betul kan? Yang punya usaha kita, betul kan? Pak, saya mau ngamar jadi pegawai di Mebel Bapak di Raja Mebel itu loh. Tuh oh, ikhlas pula di sini, Ada sih, saya pengen jadi pegawai pak. Kamu udah surat belum? Belum pak, cuma saya mau kok sholat pak Ya udah kalau begitu, masuk tempat saya kerja. Sarannya kamu harus sholat, paham? Siap pak. kalau kamu hafal Al-Quran 30 juz Naik gaji kamu, marik pak Bisa itu Berkah nanti Raja Mebel itu ya. Kemana gak terkenal Satu-satunya Mebel yang semua karyawannya Yang hafiz 30 juz Al-Quran Mantap pak itu kalau mau ini mau kerja setoran dulu. Berbahagia sampai ini, bapak ibu yang berbahagia. Ini, ini tempat duduk mungkin nyaman, aman, aman? duduknya aman, aman ya, aman. Bapak ibu, kita doakan bulan depan ini damnya sudah, bapak ibu ya, kita doakan. Karena kalau dam apa penutup di sini sudah jadi, ya kita nggak perlu tindak bapak ibu insya allah nggak panas nggak kena panas lagi nah, tuh marah jam saya berdiri berdiri berdiri saya punya jam canggih bapak ibu jadi kalau duduk terlalu lama berdiri gitu canggih Jamannya perhatian bapak ibu masa bapak ibu enggak <laughs> ayo bapak ibu kita lanjut ya kita itu kan bisa bekerja sama karena melihat kelebihan orang, mengecilkan kekurangannya. Walaupun dia punya kekurangan, kita tutup. Udahlah, ini pasangan saya, ini Allah yang karuniakan kepada saya. Aman ah, bapak ibu, eh, enak. kan dia menjadi masalah itu apa coba? Kita itu melihat kesalahan orang besar, jadi kita sulit kerja sama. Saya bikinin teh, oh, alah dia minta suruh bikin teh, dia ini kasih nafkah dikit tuh. Kesalahannya, kekurangannya dibesarkan, betul? Coba dia lihat, ini suamiku, walaupun uang tak seberapa, tapi dia kerja batik tulang siang malam tunggang lapang. Nggak kenal lelah, dia bekerja. Walaupun yang dibawa pulang ke rumah sedikit, tapi dia bertanggung jawab. Jadi kebaikannya dibesarkan, gitu loh. Sementara kekurangannya dikecilkan. Kata setan, eh, dia itu sedikit loh, kasih kamu nafkah, iya cuma itulah yang dia mampu sekarang mungkin nanti dia mampu lebih besar enak bisa bekerja sama bu jujur kalau suami ibu lagi ngasih hadiah besar ibu bikinin tehnya bahagia gitu dibeliin mobil Avanza gitu ma, mama kayaknya kalau kajian itu capek ya pakai motor panas dingin, kena hujan, kena angin Ya udah mah aku belikan mobil ya untuk kajian beneran pak, iya Nita, beli ini tak beliin mobil Pajero Wow. untuk kajian doang iya untuk aku iya habis dibeliin mobil udah ditaruh di rumah kunci dipegang STNK atas nama ibu bersenangnya eh, saya bikinin teh siap manis tawar hambar asin baiknya kenapa baik karena melihat bahan besar kebaikan ya kebaikannya terasa besar dilihat besar itu bapak ibu enak coba kalau suaminya lagi tak punya apa-apa mas gas habis sabar mas ini beras gak ada sabar uji dia ya nih coba tiba-tiba suaminya minta bikin teh mas bikin teh ada nih habis, minta bikin teh jadinya begitu kenapa? Melihat besar kekurangan dan kesalahan Dan tanda orang paham agama itu satu-satunya Salah satunya apa? Melihat besar kebaikan Melihat kecil kekurangan Itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala Pak, kalau kita pak berbuat baik satu kepada Allah pak Dibalas 700 bahkan lebih pak Bu, Albaqora masih ingat? Ini anak-anak ini mesti apa nih? الذين يوفقون في سبيل الله، الذين يوفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة، كمثل حبة آمنت سبع سنابل في كل سبلة، في كل سنبلة مئة حبة sedekah satu itu ibarat menanam satu biji, tumbuh pohon, tangkainya tujuh, setiap tangkai buahnya seratus Allah balasnya bahkan dalam hadis dari imam muslim apa kata nabi manhamma bihasanatin fa'amilaha kata bahawa allahu illahu hasanatan asyaruh hasanat ilah saga'i mi'atir di'fil ila'atna fin kathiratin Barang siapa yang berniat kebaikan Dia lakukan kebaikan itu Allah balas 10 sampai 700 Bahkan lebih dari 700 Pak Bu Allah melihat kecil kebaikan kita itu jadi besar Allah nilai besar kecilnya kebaikan kita Allah nilai banyak sedikitnya kebaikan kita Allah lihat besar Allah balas besar sedikitnya kebaikan kita Kecilnya kebaikan kita Tapi sebaliknya Bapak Ibu Ketika kita punya salah Punya dosa Punya aib Hadis Qudsi riwayat At-Tirmizi derajatnya Hasan Sahih nomor 42 dalam Arba'in Nawawi apa kata Allah Ya bani Adam la walaghadu nubuka sama thumma astawfarti ghafartuka 'ala makan minka wa Ya bani Adam wa anak cucu Adam la walaghadu nubuka sama kala sampai membumbung dosamu ke langit Tak cukup lagi lembah menampung dosamu. Tak cukup sungai lautan lagi menampung dosamu. Tak cukup gunung menampung dosamu. Membumbung sampai ke langit dosamu. Semastau farta ni. Kemudian kau minta ampun kepada aku. Ghoffar tulakah. Aku akan ampuni kata Allah. Kurang apa Bapak Ibu. Itu Allah. Besar kesalahan kita remeh bagi Allah. Kecil kebaikan kita besar di sisi Allah. Itu Allah. Petbaik berikutnya apa kata Allah? Ya benar Adam. <tuh> Lawatai tanimy kurabi bi dunia kotanya. Tumala tu shrikbi sayan. Lawatai tukar di bi kurabi hambaufiratan. Eh anak cucu Adam. Kau kalau meninggal dunia tak sempat bertaubat. Kau bawa dosa sebumi. Tapi tak sempat bertaubat dan kau tidak melakukan kesirikan, tidak menyebutkan Allah. La ataituka biqurabiha magfiratan aku akan mendatangimu dengan sebumi pula ampunan Bapak Ibu ayo ingat hadis yang lain kata Rasulullah kalau kita mendekat kepada Allah sejengkal Allah mendekat kepada kita sehasta kalau kita mendekat ke Allah jalan kaki Allah mendekat kepada kita berlari itulah Allah melihat besar kecilnya kebaikan kita melihat remeh besarnya dosa-dosa kita dan kesalahan kita makanya bisa Allah memberikan hak-hak kita betul lihat kita banyak dosa-hak kita dipenuhi betul bernapas dikasih rezeki dikasih jantung berdetak hidung berfungsi mata berfungsi telinga berfungsi mulut berfungsi kaki tangan berfungsi padahal sabar hari kita bikin dosa betul Bapak Ibu? Banyak kesalahan yang kita berbuat Tapi tetap Allah berikan hak-hak kita Allah tunaikan kewajiban Allah Kenapa Allah bisa begitu? Karena Allah melihat besar kecilnya kebaikan kita Allah pandang remeh Besarnya kesalahan kita Subhanallah Kita akan bisa bekerja sama Bapak Ibu yang berbahagia Kalau kita paham agama Tanda kita sudah paham agama Lihatlah besar kebaikan orang Lihatlah kecil kesalahan orang Bukan hanya kecil tapi tutupi jangan disebarkan kemana-mana ah, jam 8 lewat satu. ini futsal nanti jam 9 misalnya, jangan lewat bahan moment futsal nanti. bapak ibu tuh, bapak ibu sudah ada yang datang ke sini beliau-beliau sejak jam setengah 6 subhanallah bapak ibu saya tahu karena tadi subuh, habis subuh berjamaah itu kan anak-anak pondok motivasi Anak pondok itu lihat lentur, Pak. Lentur itu taruhnya di pondok lentur. Latihan kelenturan itu di pondok pesantren. Lah. Kalau Bapak Ibu pengen anak-anaknya lentur di pondok lah pokoknya. Sulit tidur, taruh di pondok. Insya Allah, Pak. Sulit makan, taruh di pondok. Pak, saya punya teman dari Banten, nggak bisa makan nasi, Pak, makannya mie kurus, sebenarnya. Begitu masuk pondok. Oh, besar. Makan terus kerjaannya. Anak pondok pak ah, Nasinya pak Gunung Tempe di satu eh. Apa lagi kalau lauknya enak Pak rezeki 5 tahun saya di pondok pak Nasinya pak Kayak tumpang itu pak Pak kat tahunya dikit Nasinya pak. Bikin, oh, gue ngapain, pokoknya. Kalau pengen asin, ada garam tuh di tengah itu, Yang ngantri 600 orang. Tangannya gurapan, yang Buddhisani ambil sini, Pak. <laughs> nah, bayangin, Pak. Ah, ah. ah, ah, Mendet tes, air cuci tangan ya, Pak. Oh, nganir semua. Enggak uh. diambil, gak asin kan? Oh, nganir semua. 600 orang, Pak. Antri, kan? Oh, kan? sayur untuk enam ratus orang sulit asin betul kan tiga kilo garam dia kan? itu labir asin ambil garam masing-masing kan melihat dari jauh kan? masya Allah, Bapak Ibu ya berbahagia ya Ayah Bapak Ibu ya sama nih kajian gak ada yang lebih hebat di sini. saya yang duduk di depan ini tidak lebih hebat dari Bapak Ibu Teman-teman yang jadi panitia tidak lebih hebat dari Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu ini ada yang lebih hebat daripada kami yang mengurus acara, kami yang berceramah. Mungkin Bapak Ibu datang dari mana dari mana, mungkin pahalanya lebih banyak daripada kami. Itulah kerja sama, saling menghargai, saling mendoakan, ada yang berbicara, ada yang mendengar, ada yang menyambut tamu, ada yang menyiapkan karpet. Kerja sama, Pak. Itulah kerja sama. Nah, rumah tangga idaman dalam Islam adalah rumah tangga yang mampu bekerja sama itu baru satu poin bapak ibu, kemana ada berapa poin tak? 12 <laughs> 12 jam berarti, betul bapak ibu nanti kapan tak bawain bukunya ya buku semua tentang begitu biar. tapi bapak ibu ini penting bapak ibu yang sudah berumah tangga belum terlambat yang belum berumah tangga malah inilah yang terbaik persiapan yang belum berumah tangga persiapan Bagaimana bisa menjadi orang yang bisa bekerja sama suatu, bapak ibu yang berbahagia. Bapak ibu, mungkin setelah ini kita sesi tanya jawab ya, karena sudah satu jam materinya. Ini eh, sudah satu jam bapak ibu. Nanti silahkan bapak ibu ada yang mau bertanya silahkan. Ini alhamdulillah nih bapak kan yang kena panas menghadap ke sini. Insya Allah pak panas jam segini panas sehat. Saya kemarin pak habis disiksa itu itu, bapak ibu ya sehat badan saya. Perlu nggak Mantap bapak ibu ya sehat. Jadi insya Allah bapak bapak yang kena panas insya Allah sehat. Tapi mudah-mudahan bulan depan Allah sudah kasih rezeki. Ini sudah jadi bapak ibu ya. Agar kalau bapak ibu ngaji nggak khawatir lagi hujan aman, badai aman, ya panas aman. Gitu mudah-mudahan dengan itu berkah lah. Bapak ibu, sebelum sesi tanya jawab. Bapak Ibu pernah baca surat Al-Isra ayat pertama Subhanan Nabi Asra bi'abadihi layla Layla minal masjidil harami inal masjidil aqsal nadi marakna hawla Kan dalam ayat ini Nabi Isra perjalanan, perjalanan malam Dari masjidil haram ke masjidil aqsal Betul? riwayat yang lain mengatakan Nabi starnya bukan dari Masjidil Haram tapi dari rumah Ummu Hani kerabat Nabi habis sholat isya kenapa disebut Masjidil Haram? ini bentuk Allah memuliakan sekitar Masjidil Haram semua wilayah di sekitar Masjidil Haram kecipratan berkah kenapa? karena Masjidil Haram makmur. Maka kalau bapak ibu pengen berkah kampung kita kota kita Temanggung ini maka hidupkanlah di mana-mana makmurkanlah di mana-mana di sana ada agama Allah disebarkan, ada sholat didirikan kita sholat ke sana, ada kajian kita datang ke sana. Semakin makmur, semakin berkah untuk kita yang datang dan orang-orang di sekitar sekitarnya bapak ibu. Mudah-mudahan nanti kan yang punya sawah di belakang ini udahlah Abah Heri ya. Sawah kami ini kami infakkan saja. Misal, tidak Misal atau tidak tahu yang mana mungkin Mabel juga diinforman, Alhamdulillah. Lebih strategis kan begitu ya. Amin, gitu ya. Baik. Nanti yang tahu kan kita dapat rezeki yang mana kan? ada yang tahu betul Bapak Ibu ya kita kan ini umpama nah karena berkah beliau rupanya anaknya jadi presiden begitu ya anaknya kerja di google gaji seharinya 500 juta eh, 200 juta alhamdulillah gitu loh bagi mereka hidup di sawah ini alhamdulillah ya, capek saya satu bulan dikirim anak saya 100 juta enak kan gitu loh. apa itu yang berbahagia kita ada yang tahu kehidupan orang ya kalau kita ini ngajinya makmur, kitanya berkah, insya Allah orang di sekitar kita juga berkah. Itu Bapak Ibu ya. Setelah ini kita masuk sesi tanya jawab. Kalau ada Bapak Ibu yang mau bertanya silahkan. Ada yang mau menjawab juga boleh. Paham Bapak Ibu ya? <tik> <tik> <tik> Monggo silahkan Bapak Ibu yang berbahagia. Baiklah subhanallah, luar biasa sekali ya yeah. uh, materinya atas apa yang disampaikan Rasa Pransi uh, Setelah ini kita akan buka sesi tanya-jawab, bagi bapak ibu yang bertanya mungkin bisa angkat tangan Boleh dari yang ibu-ibu yeah. atau bapak-bapak, silahkan Sembari sesi tanya-jawab, tadi ada instruksi dari Ayah Heri Untuk sambil tak terlalu mas-mas ya, untuk mengkondisikan untuk makan paginya Jadi oh. sambil dibagikan mungkin okay. Oke, okay. ibu-ibu atau bapak-bapak mungkin ada yang ingin bertanya kalau ibu-ibu oh, ada yang mau pakai kertas. kertas mau pakai kertas juga boleh mau tanya langsung boleh pakai kertas juga mungkin boleh mungkin pakai kertas enggak apa-apa ah, nanti iya. disampaikan di bawah ke depan. gimana mas-masnya mas, ini monggo silahkan ayo ini kok besar udah satu orang angkat tangan nanti angkat yang lain nyusun-nyusun semua ini ayo monggo mungkin mau tanya pak saya tuh Pengen membuat rumah tangga idaman gitu Tapi kalau idaman buat saya itu istrinya tiga gitu Gimana? Nah, misalkan seperti itu tetap <laughs> Oke okay, bapak, gimana? Udah oh, ada? ada kak? Ada sebenarnya, mungkin malu-malu gitu malu-malu oh, Ada yang nanya gini lho ibu Ustadz apa hukum poligami ya? Apa itu ya? Apa itu? Poligami itu hukumnya sunnah bagi yang mampu haram bagi yang tidak mampu paham bapak ibu ya sunnah bagi yang mampu haram bagi yang tidak mampu ustaz yang mampu itu siapa suami paham bapak ibu ya jadi kalau ada orang yang berpoligami bapak ibu jangan pandang miring mungkin mereka mampu tapi kalau bapak ibu tak mampu jangan, malah nanti jadi ladang dosa, pakai bapak ibu ya. Jadi sambil makanan dihidangkan sarapan. Bapak ibu silahkan kalau ada yang mau bertanya, tidak harus dalam materi, boleh yang lain, boleh masalah sholat, wudhu, zakat, sedekah, pendidikan anak, apa itu silakan, tidak harus dalam materi. Kalau di masjid Al-Qurban, subhanallah bapak ibu. Kalau pertanyaannya sudah banyak, kenceng banget kalau bertanya di sana. Alhamdulillah udah bagus. Nah, nanti mudah-mudahan kita juga lebih baik lagi, bapak ini. fokusnya ke di Bumpusan dulu, nih. Apa isi bungkusannya? Apa isinya nih, Abah Eri? Ayam, ikan, lele, atau telur? Campur-campur? Campur-campur? Ada batu, pasir Semen itu moga, moga silakan, pak Iya Mantap Baik. Ters, ters. Assalamualaikum Waalaikumsalam uh, Ini yang Tanya masalah Sebenarnya itu Di rumah tangga itu sebenarnya Masalah itu sepiwe Rata-rata seperti itu. Saya tanya pada teman-teman itu, Mas, nebutude samping, nggak jauh ini, ini. masalahan. Jadi tinggal di samping kau bu pipi piring, piring nih mas, permangan cewel lari, eh. Eh. seperti itu. Eh. Tapi hal-hal seperti ini kadang menjadi masalah betul jadi seharusnya santai jadi pilih terbang <gat> ah. ya, ya, ya. seperti itu Wong <tuk> kadang jangan nangis nangis Wong coba yang laki-laki itu kadang kublo setahun bisa turun ganti sengwetak udah nanti kami roh ya santai-san <tuk -tuk> mah Ah. Jadi, orang masalah ekonomi hanya faktor kebiasaan Bojo dikemroh ya, terima saya terima dengan kemrohnya <SILENCIO> <SILENCIO> Sama dengan istri, saya terima terlewatnya Memahami seperti ini bagaimana dia Ini masalah sepele, tapi kadang menjadi masalah yang tidak sepele yeah. mungkin pengguna saya Semoga badan mengalami penyelidikian saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini di Instagram, itu saya punya video judulnya sepele Yang Merusak. Nah Bapak Ibu, kita dengarkan dulu sedikit. Nanti saya jelaskan, saya kebetulan baca, ini buku ini Pak. Agiat bukan karena hal besar, tetapi disebabkan oleh hal-hal kecil seperti kaos suami yang dengan pantainya meletakkan kaos kaki sembarangan, terletak di saja handuk basah tidak diletakkan pada tempatnya, kemudian kantong atau uang telinga yang diletakkan sembarangan, kemudian kalau mau pergi ruangan dibiarkan mantakan. Nah, bapak ibu. Ada dua ini videonya di sini Nanti kalau ada yang bisa ambil Biasanya itu di set ya Diambil di -sebar. Bapak Ibu, para ulama memang bilang Dalam rumah tangga itu kadang yang merusaknya Yang sepele itu Naruh anduk sembarangan Kaos kaki, baju, celana Biasanya itu Gantung di kursi Mending Pak Kadang ada istri itu Suaminya naruh anduk sembarangan di foto Sama istrinya Suami akhir zaman benar pak, Bu. benar suami akhir zaman ya, betul jadi, paknya kadang dalam rumah tangga itu tanpa disadari perkara sepele tapi malah merusak rumah tangga lah, sebenarnya kan sebenarnya mohon maaf nih seorang suami yang baik maka akan berusaha berusaha, tidak sempurna berusaha untuk meletakkan segala sesuatu pada tempatnya tapi istri yang baik dan soleha kalau suaminya lagi lalai lupa menaruh handuk pada tempatnya dia dengan ringan tangan senang hati meletakkan pada tempatnya gak harus difoto bu aku handuk sembarangan bapak Mencontoh yang tak baik untuk anak gak boleh begitu saya tadi handuknya berbaring di kasur ya sudah aku letakkan pada tempatnya Makasih Oh enaknya Bapak ibu ya Ringan Jadi saling Kan rumah tangga itu kan saling Itu posternya aja bilang saling Namanya rumah tangga itu saling Bagaimana suami memahami Atau istri yang memahami Suami ngerti Istrinya cerewet udahlah letakkan segala sesuatu pada tempatnya istrinya ngerti, suami tak suka dicerewetin udah, cerewetnya dalam hati aja, atau ketemu ke, ke samsak tau samsak bu atau bajak sawah cerewetnya apa ini? gitu kan, nah, sambil bajak sawah marah-marah atau mukul samsak silahkan, saling memahami, cuma memang rumah tangga itu kadang tanpa sadar kita re remeh-remeh, sepele-sepele itu merusak dalam rumah tangga Gara-gara cuma laci, tak tertutup, istri marah padamu. Apalah kamu ini mas? Nah kadang-kadang keluarlah kata-kata gak enak dari masa lalu Kamu ini gak dididik sama orang mah, kan gak enak Atau istrinya mungkin cuci piring, pecah Eh, istri akhir zaman Gak <tik> nah, boleh, nah Ini kadang-kadang yang keliru di antara kita Bapak ibu yang berbahagia Terus, solusinya bagaimana Ustadz? Apa yang bisa kita lakukan? Tidak ada cara terbaik yang kita lakukan Kecuali meningkatkan ketakwaan Kenapa? Karena ketakwaan itu Pak, Bisa ngerem, ya, Bisa ngeram kita Untuk berkomentar yang negatif Dan berbuat yang negatif Istri yang jengkel Melihat suami naruh handuk sembarangan Kalau dia bertakwa, terem Pak. Jangan Ini suami saya, betul kan? Ini bukan orang lain ini Suami saya Saya naruh handuknya pahala saya membersihkan nama pahala. Saya merapikan alat-alatnya, pahala. Itu takwa. Sebaliknya suami yang bertakwa, mohon rahasia. Astagfirullah. Aku menjadi suami harus menjadi suami yang baik. Suami yang bisa meringankan beban istri. Takwa, Pak, Bu. Nah, di sini enak. Bapak ibu yang berbahagia. Tak biar kita takwa gimana? ikhlas tidak ikhlas terpaksa atau ikhlas ikut-ikutan atau ikhlas apapun bentuknya perbanyaklah ibadah itu yang bisa buat kita bertakwa jangan nunggu ikhlas sedekah senyum ya tegur sapa assalamualaikum waalaikumsalam enak bapak ibu yang berbahagia enak. begitu pak ya Solusinya yang bisa kita lakukan bertakwa Bertakwa caranya bagaimana paksa beribadah diri kita ini Tidak ikhlas gak apa, -apa. Ikut-ikutan gak apa, apa Terpaksa gak apa, apa Paksa terus Karena apa? Tak selalunya kita ikhlas Kadang tanpa sadar kita malah ikhlas nah, Itulah Bapak Ibu yang berbahagia Ada sedikit lagi dua ini Assalamualaikum wabarakatuh. Untuk mengontrol emosi sesuai tauladan Rasulullah Bagaimana Ustadz? mengontrol emosi terbaik itu bapak ibu satu kata nabi I kalau emosi marah seseorang diantara kalian diam jangan ngomong jangan mengatakan apapun pak bu kalau timbul emosi diam aja diam. jangan ngomong kalau ngomong keluar kata-kata keman binatang kelinci kamu ini kan. pertama kata Nabi yang kedua, itu hadis wudhu, mengontrol emosi perbanyak wudhu, mau emosi wudhu, sedang emosi wudhu, habis emosi wudhu, wudhu. Yang ketiga, kata Nabi, kalau kalian marah berdiri, duduk, kalau duduk berbaring, ganti posisi. Ini lagi marah, nih. emosi, ini, duduk. Lagi duduk baring Nanti malah yang marah istrinya loh Kaum rebahan juga kamu ini nah, ya. Empat Ini statement Imam Al-Ghazali Kata beliau Kalau pengen tahan emosi Mau emosi Berkaca Bapak ibu tahu berkaca? Cermin tahu cermin? Berkaca kata beliau Kenapa? Karena kalau orang berkaca itu lagi marah Dia nampak wajahnya lagi jelek-jeleknya Jadi dia tidak mau Tapi kalau istri bapak marah Jangan suruh berkaca pak Pecah kaca pak dibanting Sebaliknya ibu juga gitu Kalau suami ibu marah Jangan suruh berkaca Berkaca pak, berkaca pak Ui, banting, ya, Terus ada yang lain Ada kata Nabi Kalau pengen terhindar dari marah Banyak ta'awud A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ada yang lain juga kata para ulama istighfar. Jadi biar bisa meredam emosi banyak istighfar. Stop itu. Astaghfirullah. Astaghfir, astaghfir, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Marah juga kan tapi pakai astaghfirullah. Terakhir, nah, udah lewat puasa tuh Pak Mo. Ini kalau Bapak datang ke sini tadi jam setengah enam Setengah tujuh, setengah delapan, setengah sembilan Tiga jam, mantap Tiga jam itu berapa menit? Tiga kali enam puluh Berapa? Bapak Ibu Tiga kali enam itu lapan Eh, tiga kali enam dua Tua Empat belas ya? Saya kurang-kurang lupa ini Bapak Ibu, segera aja siapa, nah. Berarti ada berapa menit Bapak Ibu? Berarti ada berapa menit Bapak Ibu? 180 menit. Berapa detik? 180 kali 6, 60, 6, 88, ya, ya, ya. banyak, ya. banyak ya, banyak bapak ibu. Mudah-mudahan setiap detik bapak ibu hadir di sini Allah gugurkan dosa-dosa Mudah-mudahan setiap detik menjadi pahala di sisi Allah mudah-mudahan setiap detik itu pula Allah tinggikan kerajaan kita mudah-mudahan dengan itu Bapak Ibu bertetangga telah kita disuruhkan Amin Ya robbal alamin. Terakhir Bapak Ibu Ustadz mau tanya kami pengen sekali dengan RT Idaman dalam Islam yang kami tanyakan kami belum bisa kerjasama jalan kami sering berbeda bila ada masalah pada marah masalahnya suami bila diajak ngaji nggak mau adanya lihat TV sama duduk tidak menafkahi sikap saya terhadap suami saya acuh sering marah apa saya sebagai istri berdosa dosa suami dosa istrinya dosa salah sana walaupun suami ibu tidak menafkahi kalau ibu mau bertahan ibu tidak boleh acuh kalau suami ibu tidak mau sholat, ibu tetap bertahan. Ibu tidak boleh acuh, tidak boleh marah, tidak boleh mengeluh. Solusi lain, mediasi, datangkan Ustadz KUA. Pak, suami saya nggak mau ngasih nafkah, maunya baring-baring nonton TV santai gak mau ngaji juga akhirnya saya jadi pemarah banyak saya bikin dosa ada suaminya di sini bagaimana hubungan kami ini Ustaz Ustaz bilang ke suaminya mas betul, betul Ustaz kenapa Bapak baring-baring saya kau merepahan tak? nanti begitu Bapak kalau ingin bertahan jadilah suami yang baik begitu Ustaz, bekerja bantu istrinya minimal nanti kemana bantu apa yang bisa dikerjakan eh, ya. media sih gagal cerai betul bapak ibu cerai ah baru datang air bapak ibu ah, saya tadi tuh lihat-lihat mana lihat. saya pikir ini malah tadi gelas sebenarnya canggah bapak ibu benar bapak ibu, Bantar, bapak ibu. Ya, ini penting ini bu kalau ibu putuskan bertahan, ibu jangan acuh. Jangan marah-marah. Tapi kalau ibu nggak bisa menahan diri, adukan kepada KUA, Kementerian Agama, kapan perlu datang ke rumah Pak Jokowi. Bawa suaminya. Undang Pak Jokowi ke rumah Pak, nih suami saya ini. Kagu. Mau hadiah sepeda? Jadilah suami yang baik nah ini penting Bapak Ibu, benar ini penting kayak Allah kan yang bilang kamu damai dengan baik atau kamu cerai dengan baik itu aja pilihannya, kalau sudah bermasalah rumah tangga damai dengan baik atau cerai dengan baik, itu saja pilihannya ustadz kok begitu banget Islam, daripada berumah tangga benar, benar dosa betul? suami gak acu dosa suami gak cari nafkah dosa, padahal mampu kan, istrinya cari nafkah tapi acu, ndak acu ke suami Suaminya minta apa dia nggak mau, adanya marah-marah, dua-duanya dosa. Maka mediasi, datangkan keluarga dua belah pihak, panggil Ustadz yang dipandang bisa menyelesaikan masalah. Mediasi, apa yang terbaik yang bisa dilakukan. Ini Bapak Ibu yang berbahagia, begitu Bapak Ibu? Ah lewat dua enam. Habis waktu kita Bapak Ibu ya, Bapak Ibu saya senang sekali bisa kesini sebagaimana yang kami sampaikan di Al-Furqan kesini tidak mencari popularitas Bapak Ibu kami datang kesini karena kami merasakan Bapak Ibu itu mencintai kami sebagai sesama manusia membutuhkan, makanya kami kesini Bapak Ibu ya Al-Furqan gitu ya walaupun rintik hujan tetap datang penuh masjid Allah Bapak Ibu, senang saya tuh kesini nyetir sendiri Bapak Ibu dari eh? Jogja nyetir sendiri saya dan alhamdulillah saya gak pernah masang tarif tanya tuh abah ibu gak pernah saya betul bapak ibu gak pernah juga ini emang eh, segini ya pasarannya gak pernah bapak ibu saya gak pernah dan gak pernah dari awal datang nanti saya dibayar berapa gak pernah bapak ibu saya nanti dapat apa gak pernah saya itu bapak ibu ada bahkan saya itu diundang tabli akbar Malang, pulang gak bawa apa-apa bapak ibu gak bawa apa-apa kadang pernah beli tiket sendiri bapak ibu ya keterlangguan betul Bapak Ibu ada yang begitu, tapi tidak masalah toh, namanya rezeki datang dari Allah yang namanya menyampaikan agama hukumnya wajib kami datang ke sini Bapak Ibu pengen kami berguna bagi Bapak Ibu dan Bapak Ibu mendulang banyak pahala begitu pula dengan kami, harapannya begitu Bapak Ibu, mudah-mudahan nanti suatu hari Temanggung ini menjadi salah satu pusat kemajuan Bapak Ibu ya pusat peradaban yang dengannya bulan nanti anak-anak hebat anak-anak hebat luar biasa, pintar cerdas luar biasa. Mudah-mudahan lahir dari kebanggaan Bapak Ibu ya. Ini yang bisa disampaikan karena waktu kita cukupkan. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya sehat. Mudah-mudahan lancar aktivitasnya. Mudah-mudahan rumah tangganya bahagia. Mudah-mudahan rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah. Mudah-mudahan berkah rumah tangganya Mudah-mudahan soleh-soleha anak cucu keturunannya Mudah-mudahan berkah rezeki yang diterimanya Mudah-mudahan berkah di dalam rumahnya Mudah-mudahan berkah pada kendaraan dan pakaiannya Mudah-mudahan berkah dalam pergaulannya Mudah-mudahan Allah terima semua amal ibadah kita Mudah-mudahan Allah hapus semua dosa-dosa kita Mudah-mudahan Allah tutup aib-aib kita Mudah-mudahan Allah kuatkan kita untuk istiqomah Allah mudahkan kita memahami agama Mudah-mudahan dengan itu bahagia kita hidup di dunia Ditutup usia kita dengan Husnul khatimah dan terakhir, mudah-mudahan bertetangga Kelak kita di surganya, amin robbal alamin. mohon maaf Banyak salah dan kurangnya, mudah-mudahan Bapak Ibu kita bertemu di Bulan yang akan datang, dari kami-kami cukupkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih banyak